Alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taalaillahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum Para sobat dekat pada sore hari ini kita sekarang berada di pantai Bomo menikmati indahnya alam yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk selalu menjaganya dan jangan pernah kita tidak bersyukur padanya karena bagi orang yang tidak bersyukur. Maka Allah bilang di Alquran ina ada di nas hadir sembunyak asap aku sungguh berdiri. Yang akan kita bahas pada sore hari yang cerah ini yaitu tentang bagaimana Allah memberikan cobaan bagi umatnya. Jika antum melihat rumus fisika F 1 sama F 2 gaya selalu bersama dengan gesekan sama dengan Allah. Allah memberikan kamu ujian dan sejajar dengan cedudukan. Semakin tinggi ujian antum, semakin tinggi kedidik, kedudukan antum di muka bumi ini. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah e, 214 dan nanti disempurnakan oleh ayat Ali Imran ayat 142. Dua surat ini sama-sama dibuka dengan kata, Am Bagaimana kamu bisa masuk surga sedangkan, Tetapi kamu tidak pernah mendapatkan ujian dengan, seperti orang-orang di zaman dahulu, Rasul-Rasul Antum semua Nabi Antum, Rasul Antum, semuanya mereka mendapat, mendapatkan ujian Ketika telah dapat ujian, maka Allah tetapkan tiga ujian tersebut Kita lihat lagi suratnya, kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 214 Masjad Sumul Baksa Iwad Doro Wazim Baksa, ketika ada orang Arab ingin ke masjid, dan ketika itu lagi hujan Siang Abu berkata, Ya ayu Nas, kenapa kamu tidak ke masjid? La Baksa, sa Baksa motor. Mator sa ini adalah artinya tidak masalah atau ringan Selama Antum masih dalam tingkatan La Baksa atau Baksa Maka Antum akan, kalau tetapkan, sebut, hanya sebegitu Iman Antum La sa, Al sa, Doro, Baksa Yaitu Iman Antum hanya sampai situ Contohnya, ketika Antum ingin punya ke masjid Sedangkan ketika itu hujan gerimis bilang ke orang itu, kenapa kok tidak ke masjid? Nah, gitu takut teriak ibu. Padahal cuma grimis itu. Padahal mas Allah itu itu huja, uh, alasan yang tidak masuk akal bagi seorang anak pada orang tuanya itu. Baru, baru nanti kita akan diuji ke adoro. Nah, tingkatannya selanjutnya adoro. Apa adoro ini adalah bahaya. Ketika kamu sudah punya iman yang tinggi dan ada dalam keadaan bahaya. Kamu sudah punya iman yang tinggi dan ada dalam keadaan bahaya. Contohnya ketika celaan dan binaan kepada Antum. Ketika Antum udah mulai kerudung, udah mulai memakai kerudung, udah mulai pakai cadar, ada orang bilang, "Ya Allah, kerudungnya makin panjang udah kayak ninja gitu." Itu tidak boleh itu, itu celaan. Maka ketika itu Antum bisa menjawab, tanpa pun juga bisa. Jawab, jawablah dengan jawaban-jawaban yang indah. Sekarang itu yang imannya yang biasa sudah banyak, tetapi iman yang luar biasa itu sedikit. Makanya jadikanlah iman kita atau diri kita menjadi orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Jangan sampai kita punya iman yang cuma biasa-biasa aja. Itulah jawaban dari orang-orang yang ketika dia mendapat cobaan dengan cercaan atau binaan. Tapi yang ketiga adalah wazul silu. Nah ini tingkatan paling tinggi nih. Yang telah dirasakan oleh nabi-nabi kita, orang-orang sebelum kita. Wazul silu. Kucangan. Ketika kita sudah dikuncang oleh sesuatu yang salah oleh diri kita. Maka disitulah kita harus jangan sampai kita terus asa. Sampai dulu ada umat Rasulullah ketika melakukan ujian yang paling tinggi dari Allah Subhanahu dia bilang ke dalam Al-Qur'an juga tuh, Mata Nasrullah." Kapan pertolongan Allah akan datang itu. Sedangkan hidup kita di dunia penuh dengan masalah, tetapi ingat, masalah itu datang, tapi Allah akan meninggikan kedudukan kita di atas. Alamakum man mahmuda. Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bumi ini pasti ada keutamaannya. Sholat pun ada keutamaannya. Tahajud pun juga ada keutamaannya, bahkan berinfak pun ada keutamaannya. Pasti Allah sandingkan aman amalan dengan keutama keutamaannya Nah, tidak mungkin Allah memberikan sebuah amalan tanpa keutamaannya. Itu buat apa? Buat menguji manusia yang hidup di bumi agar dia selalu bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai dia melupakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka mungkin uh, tausiyah petang pada hari ini, pada sore ini cukup hanya segini bagi para <tuh> uh, pemirsa yang sedang menonton ini uh, saya cukupkan auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.